Bapak Ibu perhatikan deh. Ini eh, Oke, okay, ini adalah workflow saya yang koneksi ke Hadoop. Dataset saya tadi saya taruh di Hadoop. Ya, taruh di Hadoop, kemudian dikoneksikan ke arah Oke okay aja dulu, gak apa-apa lihat oke okay. oke okay. lihat bapak ibu mungkin kalau kelihatan sedikit ya nah ini materi pertama kita fine correlation ini materi kita selanjutnya tentang prediksi menurut bapak ibu bedanya dimana sama ini kira-kira Yang bisa jawab? Kira-kira bedanya di mana? Apakah di sumber datanya, asalnya atau di mana? Kira-kira pengambil, pengambilan data set? Nah, bener. ngambilnya nah, dari mana, Mas? Dari? Di hadup. Itu Awalnya aja di apa? Awalnya di lokal sih. di Lokal, lokal kan, Mas? Ya. Iya, di sini ya. Lokal kan. Uh, Saya jadi di di, hadup, di di server di hidup lah ya. Bener. di eh, Data setnya set diklot jadi itu disebut dengan big data analitik hmm. cuma penempatannya, penempatannya saja penempatannya saja Oh iya, iya. Oke okay, terima jadi, kasih orang jadi. itu kadang-kadang bikin supaya terlihat keren iya, iya, iya. latihannya supaya perusahaannya bonafit big data analitik